agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Luna 25 atau Luna Globe Lander adalah misi pendaratan bulan yang direncanakan oleh Roscosmos milik Rusia. Ia akan mendaratkan di dekat kutub selatan bulan di kawah Sky. Itu berganti nama dari pendaratan Luna Globe menjadi Luna 25 untuk menekankan kesinambungan program Luna Soviet dari tahun 1970-an meskipun itu masih menjadi bagian dari apa yang ada pada satu titik konseptualisasi sebagai program eksplorasi bulan Luna globe Tujuan dari proyek ini adalah untuk mengirimkan wahana otomatis untuk penelitian di wilayah kutub selatan bulan. Pada akhir Maret, Roscosmos melaporkan bahwa pengujian sistem pendaratan persisi tinggi untuk stasiun otomatis antar planet Luna 25 telah berhasil diselesaikan. Luna 25 akan mempelajari lapisan permukaan atas di wilayah kutub selatan bulan, eksosfer bulan, dan mengembangkan teknologi pendaratan dan pengambilan sampel tanah. Kehidupan aktif yang dinyatakan dari wahana di penumpang bulan setidaknya satu tahun bumi. Dalam bentuknya saat ini, Luna 25 hanya merupakan pendarat dengan misi utama membuktikan teknologi pendaratan. Misi tersebut akan membawa 30 kg atau 66 LB instrumen ilmiah termasuk lengan robotik untuk sampel tanah dan kemungkinan perangkat keras pengeboran. Misi bulan Rusia ini melanjutkan rangkaian kegiatan eksplorasi bulan bekas Uni Soviet yang berakhir pada tahun 1976 silam. Luna 24 berhasil mengirimkan sekitar 170 gram tanah bulan ke Bumi. Misi Luna 25 akan diikuti oleh pengorbit Luna 26 dan kendaraan pendarat Luna 27. Setelah itu, rencananya akan mulai menggelar stasiun ilmiah lengkap di bulan bekerja sama dengan China.